Ada sebuah unggahan terbaru dari Teh Melingku Slow bersabati ya. akhirnya Teh Melly ini mengunggah sebuah postingan video single terbaru dari Lesti Kejora. Dan kita sampaikan dengan kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Teh Melly. Akhirnya permintaan netizen agar saya membuat lagu untuk Lesti Kejora terlaksana juga atas izinnya. Sun Januari 2022 Terima kasih Antrianto Official Untuk musik indahnya Wow, Masya Allah banget persahabat ya Tentunya akan hadir Di Januari 2022 Mudah-mudahan lagunya Tentunya terpopuler Dan bisa trending nomor 1 Amin Alhamdulillah bersyukur juga persahabat ya Akhirnya Tentunya mimpi DDLS dikejuruh terwujud dibuatkan lagu oleh Teh Meli Hingga banyak dibanjiri di komentar, banyak respon yang diberikan Ya, ini dari 3D Entertainment Mengatakan di kolom komentar, terima kasih Teh Meli Guslaw sabar rilis versi lengkapnya Wow, Masya Allah banget ya, pasti kita semua juga gak sabar banget Melihat versi lengkapnya dari single terbaru yang tentunya ini yang paling kita tunggu persahabat sahabat Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Leslar Ada, skorsi, ada kalimat yang dituliskan di kolom komentar Masya Allah aturnuhun teh Alhamdulillah karya-karya Teteh dan Mas Andi Rianto tidak pernah mengecewakan Bismillah Ada juga komentar uh, dari akun Andrianto Official Langsung yang ikut berkomentar Dear Melly, lagunya sangat indah Dan Dedek Les Kejoram menyanyikannya dengan sepenuh hati Wow, luar biasa banget persahabat ya Hingga Kak Wanda Hara juga Ikut berkomentar Ken White banget, teteh juara Masya Allah persahabat ya Yuk kita sama-sama kompak dukung Untuk single terbaru dari Idola Kesayangan kita ini Dan selanjutnya juga persahabat ya Ada gambar terbaru dari Ayah Kejora. Kita lihat di akun Instagram ayah kejora yang mengunggah sebuah postingan foto momen ketika acara tujuh bulanan persahabatnya. Di situ, dedekolasi kakak Bilar, ayah kejora, mama kejora, ibu Rosmala Dewi dan papidans persahabatnya. Mudah-mudahan keluarga besar selalu diberikan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat juga salvo di postingan ini dengan kalimat yang tentu dituliskan oleh Ayah kejora, Bismillah, Insya Allah, apapun yang kami lakukan kami berusaha yang selurus-lurusnya dan gak ada drama Tuh persahabat ya, di garis bawahi dipahami kalimat yang dituliskan oleh Ayah kejora Karena tentunya tidak ada drama sedikitpun dari keluarga besar, Lesti dan Rizky Pilar hingga dapat support dari Om Kevin Firmansyah Menyatakan di kolom komentar semangat ayah yuk kita sama-sama juga memberikan support kita dukungan kita untuk keluarga besar Leslar dan selanjutnya kita mampir ke akun Indosiar perhatikan di postingan Indosiar ya mau nggak sebuah postingan foto Rara ada idolakid sayangan ada ada Putri persahabat ya masya Allah dan di sini untuk sebuah pertanyaan, penampilan mana yang paling menyayat hati? Siapa di sini kalau dengar lagu yang menyayat hati suka ikutan nangis ah mimin juga begitu. Huh. Tapi menurut Indonesia Mania dari keempat penampilan di atas mana nih yang paling mengayat hati kalian? Tulis di kolom komentar ya pilihan kalian pastinya. ya bunda lesti, Bundanya dari BBL adalah tentunya punya yang top dan tentu penampilannya. Paling menyayat hati banget persahabat ya tim Lesti kumpul di sini mana suaranya kata Lesti menurut ofisial masya Allah banget ya dukungan support yang terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik juga masya Allah luar biasa dan kita keunggian berikutnya ada sebuah kabar terbaru juga dari Theo Caper sahabat yang baru saja juga mengunggah sebuah postingan foto bareng Dedek Lesti ke Wow kita lihat persahabat ya ini adalah momen ketika tapping konser 25 tahun Resah persahabat yang akan tayang di RCI tanggal 30 nanti Ada Ocha juga menuliskan sebuah kalimat Yang pertama kesayanganku Leslie Kejora yang bikin dangdik duk saking sayangnya sama aku Menguatkan badannya biar tetap nyanyi di konser Pas aku resik ada info Dede perutnya kontraksi. Langsung aku percepat latihan Terus syuting duluan Begitu selesai langsung ke rumah sakit Besoknya deh eman Dan tiba-tiba lahiran Ya Allah alhamdulillah diselamatkan Dede dan baby juga sehat Kamu nanti bisa lihat ya Penampilan dede terakhir sebelum melahirkan Ternyata di konser 25 tahun rosa Masya Allah banget ya